Mencintaimu adalah Iroda Hadisah, bersamamu adalah Iroda Kodimah Bila keringkuan itu seberat lebih dan berani, maka aku Mutarakan keren buat itu dan ini mutar Al-Wiyyut, Tansam, Entawak, Walakin Al-Kan, Bulat, Tansam, Mata akan lupa siapa yang ia lihat akan tetapi hati tidak akan terlalu